Oke selamat siang semuanya, salam sejahtera Perkenalkan nama saya Ners Chasman Hari ini saya akan mendemonstrasikan prosedur fisioterapi dada Jadi fisioterapi dada itu merupakan prosedur untuk mengeluarkan sekret ataupun dahak Nah fisioterapi dada ini terdiri dari tiga tahapan Yang pertama adalah postural drainase atau memposisikan pasiennya Sesuai dengan letak sekret di mana berada, kemudian yang kedua adalah perkusi, dan yang ketiga adalah e, vibrasi. Nah, alat-alat yang digunakan untuk melakukan fisioterapi dada, yang pertama tentunya stetoskop, untuk mengetahui letak sekretnya di mana, kemudian yang kedua adalah handuk, handuk kecil, kemudian yang ketiga adalah air hangat, dan yang... Terakhir adalah Bugs Putum Nah, sebelum kita memulai tindakan, sebaiknya kita cuci tangan terlebih dahulu dengan hand wrap Setelah cuci tangan, kita pastikan bahwa reka medis pasien itu sama Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memvalidasi data pasien dengan cara menanyakan nama dan tanggal lahirnya. Uh, namanya siapa, dek? Muhammad Hazar. Tanggal lahirnya? 3 Agustus 2004. Oke, sesuai ya. Ade, hari ini kita akan melakukan fisioterapi dada. Jadi, tujuannya untuk mengeluarkan dahak si Ade. Nah, nanti... Selama proses fisioterapi dada ini, kalau ada mau uh, mengeluarkan dahaknya, kasih kode ya, tangan ke atas. Misal, nanti langsung dibatukan ke sini. Cara batuknya uh, ini nanti ditekan ya, nanti batuknya ke sini. Cara batuknya, kalau misal udah ada rasa mau batuk, itu nanti tarik nafas, kemudian tahan sebentar, baru dibatukan. Bisa dipahami deh. Oke, sebelumnya bisa kita bisa memberikan minuman hangat ke pasiennya. Silakan ada minum dulu. Oke, tujuan memberikan minuman air hangat ini agar si dahaknya tuh encer terlebih dahulu. Kemudian, biar dia terlepas dari dinding-dinding paru, dari lobus parunya, kita nanti lakukan fisioterapi dada. Yang pertama tadi adalah postural drainase, jadi kita memposisikan nih posisinya itu tergantung letak sekret si pasiennya jadi kita auskultasi dulu nah di auskultasi punten ya dea. Uh, boleh gitu Kemu kita auskultasi dulu semua lapang paru, nah kalau kita sudah auskultasi semuanya kalau dia letak sekretnya ada di apikal kita posisikan pasien semifoller seperti ini eh, kakinya selonjoran nah kemudian kita bisa letakkan dua bantal di depan pasien nah ini untuk posisi kalau misal sekretnya ada di bagian apikal atau atas nah sekarang kalau sekretnya ada di bagian lateral atau pinggir maka kita miringkan pasiennya, yaitu seperti ini. Miring adik ke sana, satu kakinya ke sini. Miring dulu. Nah, oke. Miring yang benar. Nah, posisinya seperti ini. Kalau dia posisinya ada di lateral, sekretnya. Kalau misal posisi sekretnya ternyata ada di posterior, maka kita posisikan pasiennya pronasi atau tengkurap. Tapi ada satu bantal di, di, di perut si pasien. Eh, di sini deh, amin. Nah, seperti ini. Kalau misal kurang tinggi, jadi posisi si dada ini harus lebih rendah daripada posisi pantat si pasien. Misal kita pakai dua bantal Oke, jadi posisinya seperti ini Kalau misal sekretnya ada di bagian posterior Oke, itu untuk postural drainase Oke, langkah kedua Kalau misal kita sudah mengetahui letak sekretnya Misal nih di bagian apikal Maka kita posisikan semifoler. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan perkusi Perkusi itu berarti menepuk-nepuk. Nah, menepuk-nepuk caranya adalah tangan kita dibentuk seperti mangkok seperti ini, seperti cup, dua-duanya. Kemudian kita perkusi bagian depan sama bagian belakang dari si pasien, yaitu di bagian parunya. Kita mulai bisa dari bagian belakang. Oke, kita mulai dari bagian belakang dengan cara melakukan perkusi, yaitu dengan cara tadi Uh, membentuk tangannya membentuk Cup jadi kita perkusi saja Ade kalau misal mau batuk kasih tanda ya tangannya ke atas nah ini kita lakukan 5-10 menit kemudian setelah melakukan perkusi kita lakukan vibrasi vibrasi adalah satu tangan uh, di punggung pasien satu tangan lagi untuk menggetarkan jadi kita getarkan ini juga dilakukan 5 sampai sepuluh menit ini untuk bagian belakang oke okay. kalau untuk bagian belakang sudah berarti kita mau ke bagian depan kalau bagian depan kita taruh bantalnya di belakang pasien kemudian pasien suruh bersandar silahkan bersandar deh nah kemudian kita tepuk bagian depan kita perkusi Oke, okay, pasiennya mau batuk, kita kasih bakinya, pasiennya suruh batuk. Oke. Okay. Kemudian, kalau pasiennya sudah tidak batuk, kita lakukan lanjutkan perkusi lagi, 5-10 menit. Selain perkusi, kita juga lakukan vibrasi. Nah, ini 5-10 menit juga. Jadi, post postural drainase sudah, kemudian perkusi sudah, dan langkah terakhir adalah vibrasi. Nah kalau sudah kita lakukan semua, pasiennya sudah bisa batuk, langkah selanjutnya adalah kita e, posisikan auskultasi lagi. Jadi kita cek lagi lapang parunya sudah bersih atau tidak, masih ada sekret atau tidak. Jangan lupa gunakan handuk kalau misal e, di sekitaran pasien ada dahak yang e, belum masuk ke bakis putum. Oke, demikianlah uh, prosedur fisioterapi dada sudah dilakukan. Tapi ada beberapa kontraindikasi yang tidak boleh dilakukan fisioterapi dada. Misalnya saja penyakit tensen penemotorak. Jadi itu tidak boleh dilakukan fisioterapi dada. Kemudian gangguan jantung berat, misal IMA, infak miokard akut, kemudian hemoptisis, kemudian asma berat, nyeri berat. Jadi kontraindikasi tersebut tidak boleh dilakukan fisioterapi dada. Sekian dari saya, salam sehat semuanya.